Assalamualaikum sahabat FH semuanya Selamat siang Oke apa kabar semuanya Nah di video kali ini Aku bakalan kasih tahu tutorial Bagaimana caranya edit foto Atau video yang lagi viral banget guys Tentunya kalian juga penasaran kan Kok sekarang akhir-akhir ini Banyak banget di media sosial Yang bertebaran tuh foto Kita jadi anime Caranya gimana? Gampang banget. Oke, okay? kalian jangan skip video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, oke. Okay. Kita langsung saja. Ini ada salah satu aplikasi yang oke okay banget. Kalian cukup download aplikasinya di Play Store. Namanya yaitu Snow. Ikuti ya tutorialnya, jangan sampai skip video ini. Pertama-tama, kalian tentunya download dong. Nah, di sudah ada aplikasinya, banyak beberapa fitur. Oke, di sini ada edit, ada efek, ada beauty filter. Kalian kalau pengen edit foto, tinggal klik yang edit. Di sini akan muncul beberapa galeri foto kalian di sini juga ada video kalian bisa pilih galeri mana oke buat contoh aku mau edit foto yang ini guys jadi pakai aplikasi snow itu nggak ribet ya seperti aplikasi sebelumnya yang pakai bahasa Mandarin itu guys nggak usah download kalian tinggal tap langsung dalam hitungan detik Foto itu udah jadi anime dan langsung tersimpan di galeri kalian. Nah, di sini aku sudah pilih satu foto. Banyak sekali beberapa fiturnya. Kalian klik yang ikon stiker. Oke? Okay? Nah, sudah muncul. Di sini banyak banget ya. Stikernya kalian langsung pilih yang kartun. sudah muncul kalian bisa pilih atau coba satu persatu ikon kartunnya oke aku pilih yang gambar yang pertama tadaaa kalian lihat dalam satu kali klik sudah langsung jadi kartun foto kita guys nah kalian juga bisa coba untuk rampingkan muka hmm, kalian bisa edit lagi ya kita coba di gambar yang kedua nah untuk gambar yang kedua ini hanya berubah di wajahnya saja, tapi untuk badan dan lainnya itu tidak berubah kita coba di gambar yang ketiga ada perubahan ya, hanya berubah di make up oke okay. nah, kalau ini bis, biasa buat cover-cover di majalah itu ya, komik cakep banget ya guys smile ini nanti bisa langsung tersimpan di video nah kalau ini untuk mukanya saja atau wajah kita kalian bisa tap nah. <laughs> lucu banget ya ada lagi ini butterfly nah itu bisa bergerak ini kalau disimpan bisa langsung jadi video atau gif lucu banget kan dan ada lagi oke okay, nah gimana menurut kalian gampang banget kan aplikasinya jadi untuk edit video nggak usah ribet kalian cukup download aplikasinya namanya snow nah tinggal klik kalian pilih icon mana yang pengen kalian ganti oke okay, setelah itu kita checklist yang di bawah warna biru ini oke okay, setelah itu klik simpan atau mau coba dulu hasilnya nah ini yang asli original ini hasilnya oke okay. wow keren kan langsung kita klik simpan guys Tada, sudah langsung masuk di galeri kita nah kita coba uh, ambil contoh ambil contoh video kita coba ambil contoh video ya, gimana? Apakah ada perubahan? Kita langsung klik icon stiker. ambil videonya diproses. Kalau untuk video kan mungkin membutuhkan beberapa menit ya, tapi untuk uh, edit foto sendiri hanya sekali tap, hanya hitungan detik sudah langsung tersimpan di galeri kita. Ingat jangan sampai lupa klik tulisan simpan ya. Kalau kalian nggak klik tulisan simpan tentunya nggak tersimpan di galeri oke terima kasih banyak untuk kalian semua semoga informasi ini bisa bermanfaat dan kalian bisa bermain medsos dengan animasi animasi keren dari foto kalian sendiri guys kalau ada yang perlu ditanyakan kalian bisa komentar di bawah ini dan kalian jangan lupa baca deskripsi boxnya ya, untuk download aplikasinya